Nah, oh. setor pulang, Pak. Mau pulang, mau pulang. pasti, Pak, ada yang sampai hari Minggu. Ada yang Sabtu, sabtu, sabtu, sabtu. sabtu ya. ada yang Minggu. Oh, berarti dibagi nah, ya, poli. Ya. Untuk ya. sesi 2 ya, di sini. Dari Dari dikirim dari ini, Pak. Dari dia daerah. Dari Panda. Dari, dari, dari, dari. dari Kemayoran oh, ya. Masak kerja. Dari sini enggak dikirim ini. Dikirim ke luar. Apa Enggak Enggak ke Enggak di sini Usaha. Usaha. Usaha Bisa Bisa di... FKM, ya yeah, yeah. Yeah. Yeah.